serta klik tombol notifikasinya, bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslaw. Dunia. Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Kabar pertama dulu persahabat, ada sebuah dari IGS-nya Bibi Indi Nur Aini. Tentunya Bibi Indi ini bersama ayah kejoran keluarga besar Lesti Kejora sedang makan siang bareng di persahabat ya Wow kira-kira di mana di persahabat ya <gülüyor> Mantap pisan kata Bibi Indi tuh saung bambu cikadu katanya tuh lokasinya di mana persahabat ya Duh penasaran penasaran. mudah-mudahan keluarga besar Lesti juga selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin Ya robal alamin dan selanjutnya juga persahabat, ya, ada ugan terbaru dari IGS-nya Bang Fali Akbar Yang mana Bang Fali Akbar ini mengucapkan happy wedding, selamat berbahagia untuk Bang Adlin Yang mana tentunya Bang Adlin sudah melakukan akad nikah persahabat ya Dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah amin. Dan tentu kita selamat banget persahabat ya, background dari Bang Fali Akbar tentunya banyak mobil mewah di persahabat ya kira-kira. Ya, Bang Fali Akbar tim tentunya dan Leslar lagi di mana nih persahabat ya bikin penasaran bikin selalu deg-degan aja nih persahabat ya kepo banget nih. Mudah-mudahan saja ada cidukan dan kabar baik hingga kabar bahagia persahabat ya dari idola kesayangan kita. Dan kabar selanjutnya juga persahabat ya, tentu kita disuguhkan vitamin bahagia dalam acara cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku yang tentunya tayang hari ini. Masya Allah ya, kita dibuat sedih, terharu dan ikut menangis persahabat ya ketika Dedek Lesti kejora. Ini tentunya tidak bisa ikut naik balon udara nih persahabat ya. Dedek terlihat sangat sedih banget. Hingga mengeluarkan air mata menangis Persahabat ya Tentu ditemani oleh ayah kejora Yang mana di alasi kejora ini Tentu tidak bisa ikut naik balon bersama kakak Bilar Persahabat ya Aduh, Tentunya kakak Bilar ini ikut juga terharu Tentunya kakak Bilar ini ingat momen di alasi kejora ini banget naik balon udara Persahabat ya Kita juga melihatnya Ikutan menangis persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan saja Di lain waktu bisa naik bola udara Yang ada di olasi Amin Dan tentu persahabat ya Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Dalam postingan tersebut Gak apa-apa ya Bunda. Antara pas utun udah lahir ke Turki lagi, Amin. Dan tentu banyak dibanjiri komentar dan respon yang diberikan. Dari akun Sylvie4158 mengatakan tiba-tiba gua nangis pas part ini apalagi pas kakak dadah-dadah ke masyaallah Masya Allah persahabat ya <guluh> Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Rini Nyan mengatakan pas ini aku malah ikutan nangis sedih banget katanya tuh Masya Allah persahabat ya banyak sekali fans-fans sejati yang ikut menangis saat melihat part yang tentunya dedek Lesti mengeluarkan air mata sedih banget ketika tidak bisa ikut naik balon udara bersama suami tercintanya. duh pastinya persahabat ya dedek Lesti pengen banget naik udara balon persahabat ya. Aduh, pastinya DLST Kejora ingin banget naik balon udara, mudah-mudahan saja, tentunya bisa ke Turki lagi. Kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga, para sahabat, ya Bang Mimin Angger menginfokan kembali tak bosan-bosan nih. Untuk selalu mengingatkan kepada kalian semua, jangan sampai lupa juga untuk memvoting DLST Kejora di acara Indonesian dan Good World 2021 yang akan tayang di Indosiar. IDLJG Jorah ini masuk nominasi kategori wanita bandut terpopuler Ketik idas spasi B6 kirim ke 97288 itu untuk cara mendukung lewat SMS oh sahabat, ya Yuk dukung Kompak selalu solid mendoakan mensupport Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana, total stay tune dan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari baru selanjutnya ini adalah informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana dijawabkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.